mana yang dek guruku gamer game, pelajar kayak belajar? Oke halo ya apa kabar ya, para siswaku yang ceria ceria cempil semuanya. Iya, Bu Itang, di sini senang sekali untuk kembali ketemu sama kalian lagi. Nah, untuk uh, yang pertama, uh, kita ke titipan para guru, yuk lanjut. Oke, di titipan para guru hari ini ada beberapa kabar terbaru nih dari SMP kita tersintai yaitu SMP 2 Gempol Yang mana hari ini dari anak paduan suara ada serah terima jabatan ke pengurus yang periode selanjutnya Woo! Kamu ucapkan selamat untuk kabinet baru, he -he. semoga bisa lancar kerjanya Sat-sat-sat, -wat -wat, -wat, -wat, wat wat gak ruwet-ruwet, ngono dan untuk yang lama jangan berkecil hati karena masih ada grup alumni yang mana kalian bisa berinteraksi bebas ngasih ide dan lain sebagainya pokok pokok pokok ojo ngeruwet eh -e, apa pengasih ide ngasih masukan mek ojo ngeruwet itu oke okay, untuk yang kedua yaitu <gif> lagi booming banget pak ya lagi booming banget di sekolahan sampai benda ini tuh bahkan dibawa di sekolahan ampe. Ambek para siswaku SMP Negeri 2 Gempol, yo. Hai bungge banget. Apa? 1 2 3. Anak sing tau jawabannya? Iya, re Latulato, heeh. Etek-etek iku lho. Iya, kui ta biyen jenenge etek-etek. Duduk latulato. Etek-etek. Nah, latulato atau etek-etek ini adalah sejenis permainan yang cara mainnya itu adalah diguncang. Terus habis itu sampai Lek like skillmu dewa yo, skillmu dewa. Iku latu-latunya bisa berputar atas bawangnya gitu. Tek, tok, tek, tok, tek, tok gitu. Iku like skillmu dewa, tapi like skillmu basic B aja. Iku pasti tek, tek, tek, tek, latu-latunya onok dua dan tek, tek, tek, tek, tek, tek, monu, oh, no. monu. Oh, no. Iku ojo digawok sekolahan sekolah. Kenapa karena di sekolahan ayah sinau nau, kudu itu lem. Boleh sih, untuk dibawa, cuman ojok dimain, pas onok gurumu, dek sekolah, dek apa, ke sekolahan anemen, dek kelas, Ojo yo, ojok kaget lah, misalnya disita, sampai bapak ibu, ngomong mau kata kata-kata-kata-katanya pas paya pacaran, yuk, Kak, masuk dah, besok, tentang lato-lato, ikut -lato Kak, apa kalian mainkan, haha. karena ikut milikmu itu budayamu ikut trenmu terserap. Mek, ojok wayai pelajaran, ngono sepertinya dua titipan dari teman-teman guru itu itu semoga bisa di apa masukkan dalam hati ya, kayak dalam artian diterapkan. ikut ya. Untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terus like juga playlist-playlist uh, yang udah Bu Ita siapkan. Mm -mm. Oke banget video menarik yang bikin kalian itu uh, mendalami sebuah game dengan lebih nggak loh kita harap sih begitu karena niat hatinya bu kita begitu semoga iso ter terterapkan ter ter oke lanjut hari ini kita akan melanjutkan playlist kita di sebuah game horor berjudul Little Nightmare ya Kemarin kita berhasil mengalahkan dua koki, ya. Setidaknya eh, mengalahkan sih, kabur lebih tepatnya ya. dan mengalahkan kan battle. Ini eh, enggak kabur, heeh, melarikan diri dari dua koki yang pakai topeng itu. Nah, kayaknya ada ancaman baru. Habis ini enggak tahu kita akan menghadapi siapa, kayak eh, restoran-restoran nggak sih, ha -ha. Ha -ha. ya. Dan oh yo satu hal lagi satu hal lagi kemarin itu buita pas ngedit buita kan sadar lek ada nyanyian lagu rahasia sing terselip ketika six itu mau masuk ke restoran na na na na na ne ne cap mial cap mial kaya ngono loh ngomong iki deh tak rumok nambah saya tega ternyata deh ngomong eat more eating more apa ngono loh goin cap mial go encap miat, goin cap cap ono oh ono oh ono oh ngomong gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya, teori lagu rahasia tersebut bisa kalian lihat di mm, videonya mas ini ya. Videonya mas ini atau ndek ndek mana lah ndek layar ini. Nah, ikut membahas lengkap tentang teori tersebut. Kayak eh, iya yo yo googling akhirnya dan ketemu video ini. Nah, kalian pengen tahu, coba yo klik, klik, klik, klik, klik. Dan jangan lupa lihat playlist buita di Little Nightmare 1 yang lainnya. Oke, kita lanjut ke gameplay-nya. Let's begin. Morning, enjoy me, go and chop me out, go and chop me out, go and eat it. Morning, enjoy me, go and chop me out, go and chop me out. Press circle to start. More eating, enjoy me, go and check me up. Pengen ini lagi di Koplo no balik ya. Oke, lah misalnya nanti ada break azan asar kita break dulu ya, mau uh, berdua semua. Ayo, mamali. Oke okay, ya, okay. sementara kita lanjut dulu di resume terus mulai sola-sola ya iya, kita aku selalu syutingnya tuh random link, lari auto jadwalku Y yo la... Yes, sir. mejo bapak kaget aku bukan karena dikejar Ketiban mejo ha -ha. oh botol ayo oke lari ya ACMR pinggir atuh. Weapon ne kutu shotgun, tutu sniper rifle, tutu nkan. Pecah. Weapon Ya wes lah. Ya kita kejar kejaran ya. Kita asik aja. Hihihi. oh Abis itu lompat, pegang Oke okay. Gak apa-apa Lagi -apa. ya Dari awal lagi kak, oh iya Itu yang membuat game ini judulnya Little Nightmare uh, uh, Ingat karena respawnnya Rotoburi uh, uh, Tidak memberikan kemudahan lah Dalam hidupmu gak nah, apa-apa kita nikmati oke okay. uh, Itu so close, sumpah itu so close So soklos so close, so close. So nice. Oke, okay. lanjut ayo ayo ayo kombinasikan pergerakan <SILENCIO> Bukan, bukan itu fokusnya. Oke, okay. ah, oh, I'm so sorry. kok, ground, kenapa ini bentar ya wait a second, oke okay. oke, okay, kita kembali sorry, tadi tiba-tiba mati lampu, nomor melap aku takut, kenapa, kenapa ternyata nggak korslet, untung saja hanya kesenggol, ternyata ya, oke, okay, kita lanjutkan resume Loh, bisa naik, tuh aku kayak blind spotku. Tadi aku sempat ngangkat botol Kate Divine sana ngene tapi kecetek dulu. Oke deh. Liliana jualnya kayak Hmm. patut kita coba. Esix, kita keluar dari Sorry. Harus bagaimana ya? Come <laughs> on. Bisa kita teruskan ini ya Sisi lain Dan mau yang belum kita lihat aku juga masa ada isimiter bek bek bek itu loh Lihat lorong yang panjang dan pintu berlari lari. No. Hadirannya gendong tadi membuat hatiku tenang. Oke okay. ya Tambah kecepatan kekuatan ultraman. Kita berlari seluruh tenaga. Aduh kata kecantik, tidak. Aduh, aduh, aduh, lemes Hey, hey Ada lukisan tentang Mau Bertuk hati Ya Allah, si Aduh, hatiku. Ini ruangan ini Bisa dimasukin oh. Oke okay, ya Oke okay. Sampai sini dulu nih kita lanjutin dikit tapi kita closing aja deh sini nanti kue lemes kayak kecekel ya wes lah. Oh. Tadi ada makanan, gak mau makan, sekarang lapar. Nyentet repot si itu Di mana ada makanan niki? Like terus tutupnya niki. Tidak ada kosong. Som. Dan di belakang itu kalau bisa lihat ubahnya temau ya. ternyata ternyata kita itu ada di tengah laut kayak bangunan yang ada di tengah laut gitu loh. Bukan koyok mercusuar meneng, bukan. Tapi di dalam nih. Aduh sih, kamu lapar yo. de Iya saya. saya cari makanan ya. Pasotibus oh, mati lagi po. Oh, iya, aku mendinglah sosis bersih ya enggak, sih. Oh banyak genom ya di sini. Hai. sosisnya oke okay, wes dengan penuh kebingungan kita tutup ya section Little nightmare episode 8 kali ini Oke okay, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bingung uh -huh. ah, aku aku saya mencerna apa yang baru saja terjadi soalnya aku kaget lihat sosisnya terpental lah les sosisnya terpental sing dipangani kiau obpo kan ngon terus lo hilang. Best <tuk> ya, jangan lupa like dan subscribe uh, playlist playlist yang bu kita tatakan untuk kalian. Uh, cek kalian bisa melihatnya dengan enak menurut tak. Jadikan playlist playlist. Best <tuk> Jangan lupa like dan subscribe boleh like, kalau kalian suka sama video kali ini. Dan please tunjukkan kalau misalkan kalian suka, tunjukkan. Like, like tunjukkan yo. How do I know? They gonna know. <tuk> nah, tunjukkan ya. Shay. Say you and Cucocoknya Say... Ya apa? Ya apa sih? Areiki ku Areiki lo? Naa, naa, naa Maunya itu gimana? Naa, Heeh heeh. Aduh Oh iya, yeah. iya oh, yeah. Jangan lupa untuk dukung guruku gamer di saweria.go ya Slash guruku gamer Nanti ada di situ sini.